What's the physical fans? Welcome back to Trash Talk. Balik dengan Geruki Padilla dan hip atau hype untuk IBL season 2023 semakin dekat. Tinggal 2 hari lagi dan next to me. Satria mudah pertamina head coach, coach Jobel Sonda. Coach pertama, oh Coach selamat dulu nih. Terima kasih. Putri barunya kasih. baru lahir. Terima kasih. Hehehe, <laughs> dan semoga ini jadi berkat baru untuk Amin. season yang baru. Amin. Dan coach, ini season 2023 udah tinggal 2 hari lagi kita udah biasa lah nanya persiapan pemain yeah. ya gue mau nanya sekarang kalo Makus Yobel sendiri Kok dari pelatih, sisi pelatih sendiri apa sih dipersiapkan untuk season ini? Um, jujur lebih ke mental sih tahun ini gitu. maksudnya kita uh, biasa habis juara tuh agak sedikit lose apa segala macam. jadi uh, gue takut banget kalau mereka tuh jadi biasa aja gitu jadi memang uh, mental itu ya yang, yang gue lagi uh, tekenin dan siap lah nanti di seri-seri awal jadi kita takut pemainnya complation ya karena udah back-to-back -back championship yeah, dan hari ini yeah. menuju tripit tapi kalau kita bahas tripit coach ini seri pertama mainnya di Bali Kalau uh -huh. dari sisi pelati sendiri itu ada concern gak ya. kan kita tahu Bali of course ya orang kenal liburan nyantai, ngopi gitu Kalau dari coach sendiri gimana untuk make sure anak-anak ini bisa fokus? tadi pagi gue baru bahas nih latihan terakhir di uh. sebelum berangkat gue udah bahas juga mereka emang biasanya liburan gue hmm. gua udah kasih mereka sih ada jadwal untuk nanti liburan tapi hmm. setelah ini itu mereka ke mana ke, ke Bali itu buat perang ya kan kita mau tanding kita juga terakhir di sisi turnamen kurang baik gitu kan makanya kita mau bikin bagus lah, di awal kita juga mau bikin statement juga buat uh, tim-tim luar kalau kita tuh uh, SM gitu loh jadinya harusnya enggak sih kita lihat aja nanti harusnya enggak harusnya ]開始. enggak <laughs> five, five liburan gitu musim enggak sih karena di awal udah gua nanti ya ada ada berapa hari off juga sih oh, Oke, okay. jadi udah diingetin lah pokoknya dapet hari off lah ya, nanti pasti sana lah ya dan ya yeah, tadi ngomongin tentang pre-season tournament di Piala Indonesia, hasil tidak memuaskan yeah. of course tapi kan itu juga balik lagi, ada persiapan yang minim banget uh, dan tadi udah dibahas juga kok coach sempet toss-tossin, mau <laughs> mainnya keras banget tapi kalau untuk coach Wobbel sendiri, concern apa dan juga yang paling sakit apa sih dari hasil Piala Pres uh, dari Indonesia Cup itu? Uh, no excuse sih kalau orang persiapan segala macam hmm. karena musim di levelnya kita nih pemain-pemain udah jago dan hmm. kita juga nggak bermain jauh dari yang biasa kita lakuin gitu ya dengan uh, ada pemain dari Timnas, ada dari Patriots juga sama gue. jadi mustinya tuh itu ada issue cuman namanya kalah memang sampai sekarang tuh kerasa gitu jadinya uh, apa gue nggak mau ngomong jeleknya lah, pasti gua selalu ngambil positifnya, gua bilang emang itu ada jadi lecutan tersendiri lah buat kita, buat ingetin kita kalau kita nih belum belum perfect, ya kan? masih banyak hal yang kita harus uh, lebih bagus lagi buat persiapin di tahun ini karena kalau kita lengah macem-macem, <laughs> ya apalagi sekarang kompetisi level competition pasti naik yeah. semua, coach uh, juga bisa lihat tim-tim mulai berkembang Betul. juga, tapi kan of course sekarang ini ada concern gak sih dari Coach Umbel gitu? Kan ini semua otaknya semua sih mikirnya kayak repeat, repeat, repeat. Kita mau repeat susah banget untuk melakukan repeat. Ya, ya. Seberapa sering obrolan repeat ini keluar di tim SM? Jujur belum terlalu sih. Hmm. Jujur, jujur, maksudnya tuh uh, nah, tahun kemarin oke okay lah, back to back, bla bla bla di awal. Tapi hype itu tuh memang uh, kita selalu cari masalah gitu. Maksudnya tuh cara masalah tuh apa yang harus kita benerin gitu. Jadi memang fokusnya tuh... Uh, apa, perbaikin hal-hal yang nggak bagus di setiap game di setiap hari kita latihan gitu jadi kalau prosesnya bagus uh, Tuhan tolong di ujung pasti tripit itu tinggal ambil gitu iya. kan cuman yang proses ini yang kita jadi yang selalu kita gaungkan tuh ya tetap persiapan untuk series persiapan untuk pertandingan kayak kayak gitu sih dan coachable hal yang terakhir ya pernah tripit itu SM kan terus kayak ada coachable jadi pemain 2006, 2006, 2007, 2008, 2008 ya. lalu 2009nya kau pensiun ya? Belum, belum sih. Itu kau lupa kejauh 5 apa 6 ya? Sampai lupa oh, gue juga sih. <laughs> yang jaman sampai 2012 ya. Iya. cuma itu kan back uh, dulu ya. Tapi kan kau berarti tahu ya, understand yeah. what it takes untuk yep, menang yep. tripit ini. Kok kau bisa terangin sedikit seberapa susah sih untuk menang tripit? jujur susah banget, itu konsistensi yang mereka di latihan ya. yang namanya tuh naik turun tuh nggak bisa terlalu sering gitu kadang-kadang kalau kita latihan di pertandingan, latihan tuh turun tuh kalau panjangnya nggak bisa, memang terus-terusan harus ada di level yang uh, hunger terus gitu, gimana caranya pemain, pelatih juga gitu kan sama dengan owner terus uh, lapar bahasanya gitu ya, jadi mereka tuh bisa konsisten terus-terusan emang yang susah itu, apa, menjaga tuh jangan sampai motivasi tuh Oh udah. Udah lah. Gua udah jadi yang terbaik udah 3 kali itu sih yang uh, racunnya jahat. Ya? Racunnya Pak jahat emang pasti complacency itu tentang uh, pemain suka mungkin oh kita udah, udah dua udah back udah, to back iya. gitu. Iya. Tapi kan ini kan kita misalnya juga Arki uh, lagi nggak ada di sini ya. itu juga pemain baru lahir yep. juga putrinya juga. Uh, untuk Coach sendiri tantangannya apakah sama nih kayak sebelum atau Indonesia Cup kayak eh, pemain itu nggak pernah komplit gitu loh. Hmm. Pemainnya selalu kurang untuk persiapkan uh, season ini. Um, challenge nya kita sih, maksudnya tuh dengan dengan banyaknya challenge kayak gini sama kayak tahun kemarin kan banyak uh, timnas segala hmm. macam tapi uh, gue juga dapat sesuatu dari mereka seperti itu gitu kan jadi maksudnya dengan beberapa masalah itu, tuh yang bikin kita tuh oh, kita tuh gak baik-baik aja, hmm. itu yang kadang-kadang tuh bikin kita nyaman tuh kalau kita fine-fine aja kan jadi nggak nah, nggak terlalu karena kita udah biasa jujur dan kita juga punya 12 pemain yang bisa bermain semua gitu kan jadinya uh, semoga uh, kita udah dapat pelajaran dari dua tahun terakhir kemarin soal masuk-keluar masuk-keluar dan kita juga udah bisa nyesuain lah kondisinya dan tahun ini of course uh, import baru yep, uh, selain Elijah ada AJ West uh, gimana? First impression, ataupun juga kan udah sparring 9 kali atau delapan kali pendapat coach Abel tentang AJ Wes. Uh, AJ dia punya advantage ya hmm. kalau bermain kita kita. SM tuh ambil dua big man, udah pasti kita mesti ada advantage di situ hmm. dengan kita punya dua import big man gitu memang yang lagi saya kejar sekarang memang konsistensi dari AJ ini gitu maksudnya dia punya advantage tentang badan besar segala macam cuman ada beberapa hal yang dia masih nek turun gitu yeah. itu yang kita sedang kerjain gimana caranya biar minus minusnya agak kita rapin sedikit sih, belum perfect Nah, saya juga masih challenge dia gitu. Saya kalau mau dibilang puas belum pastinya gitu. Tapi dengan uh, apa kalau kita bisa lihat kalau dia bisa berkembang dengan tujuh bulan ke depan tambah bagus, ya. mestinya dia banyak uh, advantages ibaratnya. Ya, dia main tinggi mungkin salah satu yang tinggi ya. lebih besar juga, ya. lebih yang kuat gitu kan. Jadi dan dia uh, coachable gitu maksudnya tuh fine dengan uh, yang ada jadi ya oke okay. dan kalau satu pemain yang aku perhatiin mungkin bisa tahun ini kontribusi lebih juga untuk SM adalah Erga Erga aku ya. lihat improve banget dari uh, cara dia main lalu juga strengthnya kayak lebih yeah. kuat juga kalau ekspektasi Coach chabel untuk Erga season ini pasti sih maksudnya dengan enggak yeah. ada import guard mm -hmm. uh, saya udah kasih challenge buat dia, buat beberapa pemain yang lain juga. Gimana caranya ngisi kekosongan uh, impor? Karena kalau tahun kemarin ada Bams ya kan kita mentok-mentok-mentok, Bams something. Sekarang mereka harus uh, berbuat lebih nanti pasti di Liga. Jadi mereka harus siapin semuanya. Cuman uh, so far ada beberapa pemain yang saya lihat oh udah udah mulai bisa step up sih. Tinggal uh, balik lagi konsisten ga mereka ngelakuin yeah. itu uh, tiap game ya. Terus progressionnya ada nggak gitu? Kalau sekarang kita lihat. Oke okay. Oke, okay, ya, untuk RK men, ya yeah. Dan sekarang aku mau pindah ke pelatih, tim coaching staff nih Jarang gue okay. di juga coaching staffnya Ada coach Ma'il, yeah. coach Abdul, yeah. dan juga coach Goufar hmm. uh, Kalau dari coach Jobel sendiri, kenapa sih kalian tuh bisa kompak banget Dan kira-kira kenapa kalian tuh bisa, wah, ber bertahan cukup lama nih bareng-bareng um, Ya semoga masih lama ya, <laughs> kita ngomong sekarang ya, semoga masih lama <laughs> nih ke Amin, amin. Ya. Mungkin, ya kita udah hampir 4 lima tahun sama-sama udah pasti jadi kita uh, plus minusnya kita udah saling tahu kadang-kadang kita nggak ngomong kita udah tahu apa yang mereka kerjakan apa yang saya perlukan gitu jadi mungkin uh, itu chemistry itu udah lumayan dapat uh, mereka dan uh, apa mereka tuh bantu saya banget di situ yang kedua mungkin umur juga di situ umur kita kan nggak terlalu jauh okay. gitu jadi mungkin uh, komunikasi yang kita lakukan tuh bisa lebih dibandingin uh, bisa pelatih asing sama lokal atau enggak pelatih yang udah berumur sama enggak gitu. Jadi mungkin umur itu jadi advantage juga buat uh, kita di sini. Jadi komunikasinya bukan uh, apa? Mungkin nggak terlalu formal gitu ya, tapi tetap ada batasan segala macam, job day, segala macam. Jadi, kurasa gara-gara uh, eh, itu lamanya dan kita juga kalau di mes kan satu kamar semua, atau segala macam, itu juga banyak uh, acara keluar sama-sama. Jadi Kebentuk sendiri sih. Kebentuk sendiri ya semua untuk MSC. Karena kompak banget sih. Kelihatan gitu ya? Kelihatan kompak sih kompak banget sih. Lihat dari vlog juga kompak sih. <gulau> tapi kita juga umurnya nggak beda jauh ya. <gulau> <tuk> Makanya ngobrolnya kan nggak kaku ya. Dulu pernah tanding sama Cornel juga loh di Adidas Triontri di hotel Sultan. Sekarang iya. Dulu apa namanya? Dulu Hilton. Hilton. Ah, Hilton dia? Nah, Ini jaga dia loh gua. Gua sampai disikut dulu. <gulau> dia dulu Scorpio timnya. Gua inget yeah. banget sih itu. Nah, kalah tapi gue di final gue oh iya di final, kala, gua lu di iya. final, tadi gue kalah malu di semifinal kalah tipis, dulu gue masih muda-muda sama Ferdinand dulu mainnya masih sama ya. iya masih kecil lalu, tapi kecil semua coach gue juga penasaran ya, sekarang ini kan di ABL ada 16 tim. Mm -hmm. Kalau gue gak salah hitung ada 8 pelatih lokal, 8 pelatih asing belum termasuk asisten pelatih fisik ya? iya, belum termasuk asisten pelatih fisik okay. Kalau dari coach OBS bagi coach lokal sendiri melihat hal ini udah mulai jadi tren di Indonesia di ABL mm -hmm. untuk pakai pelatih asing kalau jawabannya pendapatnya gimana? Uh, plus minus ya, yeah. plusnya tuh memang kita juga jadi uh, kalau bahasanya, lautnya jadi lebih gede gitu, kita ketemu dengan uh, pelatih dari uh, Serbia, dari Amerika gitu jadi buat kita sebagai pelatih juga tuh baik gitu loh untuk uh, progres ke depan ya kan uh, minusnya mungkin ya kita namanya lokal kan, waduh kenapa nih semua pelatih asing, cuman ya itu balik lagi ke kalau kita sendiri mau tambah bagus tambah bagus ya musinya juga kita lokal juga bisa uh, apa bisa kompet dengan mereka gitu kan apalagi kita musinya lebih lebih tahu gimana kulturnya di sini gitu kan habitnya seperti apa gitu. emang nggak bisa lengah dikit sih kalau nggak ya mungkin 16-16 nya nanti ke depan asing semua <laughs> eh, nyampe, eh, ya kita lihat aja ya maksud itu itu lecutan buat kita lah Maksudnya motivasi juga sama kayak tahun kemarin jujur uh yeah. nggak sampai uh, apa pelatih asing semua tuh, Iyi. ya kan waktu itu sempet tuh, semifinal hampir mau ampir. pelatih asing, hampir ya kan untung Iyi. ada, ujungnya juga kita lokal sama lokal, tapi ya bagus juga sih buat perkembangan bahasa Indonesia pasti dan kalau dari Coach Nobel, ya, kita mau pemain improve latihan ya kalau mereka mau improve kalau dari pelatih, cara pelatih improve tuh gimana ya? Uh, eh. udah pasti sih ada evaluasi sama hmm. uh, belajar dari game dari internet ya pasti maksudnya evaluasi itu ya pasti mau improve apa harus rajin-rajin kayak lihat screemagesnya latihannya apa sih yang kira-kira kurang baik bagusnya ya improve punya kita sih seperti itu sih maksudnya mau nggak mau kita evaluasi gitu apa yang udah kita lakuin sama ya mau nggak mau juga belajar lihat banyak kan sekarang platformnya YouTube dari aplikasi-aplikasi uh, dari luar jadi memang nggak boleh berhenti tujuan nonton duduk datang cuman gitu doang kayaknya telat deh masih kalah kita dalam-dalam tapi gila tuh highlight sudah baik tuh kalau nonton <laughs> gila jujur ya kalau highlight tuh gua seneng uh, apa gua lebih seneng lihat full game sebenarnya cuman uh. kan kita nggak bisa cari semua full game yeah, ya kadang-kadang so. makanya highlight dari lu juga itu buat uh, gua sebagai pencinta basket juga seneng gitu lihat tuh highlight highlight gitu kan lihat juga klub-klub yang lain gitu jadi ya memang uh, seru sih makanya gue juga thank you banget loh maksudnya udah diizinkan untuk diliput padahal oh, iya. gitu. Saya so, menurut gue, kamu gak ga tau gue mau nanya sama, karena ngamang coach ya kamu bisa di scoutnya coach kalau kayak gitu, paling ya cuma kalau gue ambil angle nya tuh, biasanya ambil angle -nya tuh susah, yang susah ya maksudnya gak keliatan ini of rancu sih rancunya gitu. tuh dalam arti tuh begini maksudnya tuh mungkin ke scout itu tuh generalnya aja gitu kan hmm. mungkin ya oh mainnya tuh mereka yang main ini ini ini hmm. gitu kan cuman kalau soal takut ketak gue, enggak sih, karena di ujung-ujung semua tergantung eksekusi gitu maksudnya kalau eksekusinya bagus, biarpun udah ada skotnya bagus mungkin kita masih bisa ngakalin, kan kita ada beberapa opsi setelahnya kan, jadi maksudnya sih nggak terlalu bermasalah itu, mestinya ya kecuali kita bener-bener full game, game, satu terus kelihatannya angle-nya jauh gitu kan iya kan, uh. full game dan latihan gitu kan mungkin tapi kalau highlights itu sih nggak sih so, gue kadang-kadang kalau datang suka nggak enakan kan suka nggak enakan karena takutnya kan, oh iya takutnya tapi sebenarnya kan lawannya juga bawa kamera ya nanti juga, di, itu uh. scouting itu kan cuma first game doang the second game kan dia udah nonton kita iya. main gitu jadi sebenarnya sih iya nggak terlalu yang gimana-gimana <laughs> sih, at least yeah. at the end they will know what the, the play is right? soalnya kan sebenarnya sebenarnya gue lakukan juga biar penonton IBL fans tahu gitu yeah, progress yeah. dari tim-tim, dan juga betul, kan betul, betul, betul. Pengen, uh, kenal pemain-pemain lebih banyak lagi jadi makanya gue suka malu-malu juga sih mau nah, dateng ya gue sih appreciate banget ya apa yang lu lakuin ada beberapa juga di di, di, di Youtube gitu ya maksudnya kita tuh jadi nggak mati gitu loh ya nonton basket, perkembangan basket Indonesia apa yang tim-tim lakuin, mungkin kita juga di klub mungkin di harus lebih apa bisa ngimbangin juga gitu biar kalau semua klub gitu kan gue rasa ekosistem basketnya juga Betul, jadi lebih bagus bang. ya so, Seru sih seri 1 deh, ya yeah, apa yang so akan true. jadi fokus untuk coach, apa yang coach pengen lihat juga dari tim Satria Muda di seri 1 aja uh, jujur yang paling gue pengen lihat itu pola pemain asing hmm. baru si AJ fit with the, the team Ya itu doang sih maksudnya tuh karena kan kalau si Eli udah kita udah tahu luar dalam ya mereka dia udah tahu kita udah tahu uh, gimana kalau sekarang sama Eli tinggal gimana dia tahun ini bisa lebih step up lagi gitu karena uh, satu big man doang dua yeah. big man doang gitu tapi AJ ini yang kita lagi cari uh, apa gimana kita pakainya dia gitu. terus uh, lokal juga sama Widi, Bagir dan uh, Kelvin gimana mereka juga fit sama sama kita jadi memang banyak sebenarnya yang mau dilihat ini. di seri satu karena berubah semua berubah, berubah berubah tim saya berubah tim yang luar juga berubah jadi seru sih mas seru sih aku juga expect ini nggak ketebak sih mestinya ya nggak ketebak nggak ketebak ya. sih yang bisa juara even yang masuk playoff akan sama sih posisi empat lima enam tujuh delapan itu uh. Kayaknya sampai air season akan seru 10, banget sih. 10 besar seru ya. Ya, itu karena ini juga berkat banyak pemain lokal yang improve ya season ini. So, Coach, sukses. Thank you. Thank you so much untuk opportunity interview ini yeah, yeah, yeah. di Bali. Semoga saya sana See you, see you. See you, <laughs> you di sana. So, once again thank you guys yang sudah nonton hari ini. Yeah. Uh, tadi juga sempat perkenalan tim El Satri Muda Pertamina So, sukses. Jangan lupa untuk dukung selalu Coach Obel dan timnya Satri Muda. Dan guys, thank you so much sudah nonton. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.